10% atau 20% atau memang ya baterainya ini memang uh, cepet habis gitu Nah tapi di sini saya mau kasih tahu aja dari awal gitu atau disclaimer bahwa kalau baterai kalian memang udah berumur misalnya udah dua tahun atau udah tiga tahun dan memang baterainya cepet habis memang karena ya baterainya udah berumur gitu tapi kalau baterainya misalnya baru gitu dan baterainya atau kalian baru beli laptop gitu ya, tapi baterainya udah tiba-tiba kok -tiba ya mungkin kalian bisa coba dengan cara ini gitu dan cara ini juga uh, bukan 100% ngefix gitu ya dan Ya, kalian juga bisa coba uh, secara uh, driver ya, bukan secara software gitu. Kalian bisa ke Device Manager dengan klik kanan untuk di Windows 10 gitu kalian bisa klik kanan di sini dan kalian bisa uh, pilih aja untuk yang Device Manager. Untuk Windows 7 atau Windows 8, tinggal kalian cari aja di Start gitu kan Device Manager dan ya Windows 7, 8 atau 8.1 ya masih sama aja sih menurut saya gitu intinya juga masih ke Device Manager gitu. Nah di sini kalian cukup cari aja untuk yang namanya uh, batteries atau mungkin baterai gitu ya dan uh, biasanya untuk yang baterainya ini adalah uh, driver dari baterai kalian gitu. Misalnya untuk saya di sini ada Microsoft AC adapter dan ya mungkin bisa beda-beda juga ya setiap laptop gitu. Untuk saya di sini hanya ada dua. Mungkin kalian bisa tiga atau 4 gitu ya Tergantung dari baterai yang kalian pakai atau laptop yang kalian punya gitu Dan di sini kalian cukup tinggal pilih aja untuk uh, drivernya gitu ya Di device manajernya yang uh, di bawah ini Kalian bisa klik kanan terus kalian bisa uh, disable untuk device-nya Kalian klik yes dan kalian juga uh, bisa coba untuk uh, tes ya Untuk baterainya apakah masih uh, ngedrop atau enggak gitu Kalau masih ngedrop gitu kalian bisa coba untuk matiin yang satunya lagi gitu ya. Kalian bisa matiin lagi yang satunya lagi. Dan kalian bisa coba apakah masih ngedrop atau enggak. Kalau masih ngedrop. Kalian bisa coba untuk uh, enable lagi gitu ya. Jadi ini untuk disable terus enable. Ini adalah untuk refresh untuk drivernya gitu kalian bisa disable terus enable lagi untuk drivernya gitu dan kalian bisa coba aja sih memang ini walaupun gak 100% untuk ngefixnya dan ya mungkin ini uh, ngefix untuk ada masalah pada drivernya mungkin ngeglitch atau ada bug gitu jadi baterainya uh, ngedrop atau mungkin Baterainya ini ngisinya tuh nggak penuh gitu, karena bisa aja gitu yang namanya kayak gitu. Ada kemungkinan jadi ya, kalian bisa coba dengan cara ini. Uh, siapa tahu baterainya sekarang udah nggak cukup lagi, dan sekali lagi ini nggak 100% persen untuk ngefixnya. Jadi, kalau bisa silahkan komen. Kalau nggak bisa pun silahkan komen gitu ya. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan thanks for kucing Bye bye.